Aspek-aspek kehidupan bangsa Israel telah menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Karena itu, kita tidak punya alasan apapun untuk membenci bangsa Israel, apalagi untuk menghancurkannya. Karena Israel adalah bangsa pilihan sesuai yang Tuhan katakan di dalam kitab Taurat. Taurat juga menuliskan bahwa diberkatilah orang yang memberkati Israel dan celakalah orang yang mengutuk Israel. Israel adalah sebuah negara di Timur Tengah yang dikelilingi Laut Tengah Libanon, Suriah, Yordania, Mesir, dan Gurun Pasir Sinai. Selain itu, dikelilingi pula dua daerah otoritas nasional Palestina, yakni Jalur Gaza dan Tepi Barat. Dengan populasi sebesar 7,5 juta jiwa, Israel merupakan satu-satunya negara Yahudi di dunia. Dalam kitab Taurat, Tuhan berfirman kepada Musa. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakan kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tertulis di bilangan 6 ayat 24-26. Aspek-aspek kehidupan bangsa Israel telah menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain di dunia.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 Hal itu ditandai dengan banyaknya penemuan-penemuan penting oleh orang-orang Israel. Di antaranya adalah sebagai berikut. Satu, penemuan pesawat. Pesawat terbang yang lebih berat dari udara ini diterbangkan pertama kali oleh Wright bersaudara, yakni Orville Wright dan Wilbur Wright, dengan menggunakan pesawat rancangan sendiri yang dinamakan Flyer, yang diluncurkan pada tahun 1903 di sekitar Amerika Serikat. Alfie Wright dan Wilbur Wright adalah keturunan Yahudi Israel. 2. Penemuan mobil. Sejarah kendaraan pertama yang bekerja dengan uap pertama kali didesain oleh Ferdinand Verbiest sekitar tahun 1672. Ia mendesain mainan kendaraan berukuran 65 cm untuk kerjaan Cina yang tidak bisa membawa penumpang. Ferdinand Verbiest adalah keturunan Yahudi Israel. 3. Sepeda motor. Penemu sepeda motor adalah Karl Benz. Beliau adalah seorang penemu yang produktif yang menemukan lauk mesin atau mesin berjalan yang dijuluki kuda hobi atau kuda pesolek. Penemuan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya sepeda motor. Ini adalah penemuannya yang paling populer dan dikenal luas. Karl Benz adalah keturunan Yahudi Israel. 4. Penemuan listrik dan bola lampu. Michael Faraday merupakan ilmuwan Inggris yang mendapat julukan bapak listrik karena berkat usahanya listrik menjadi teknologi yang banyak gunanya. Thomas Alva Edison adalah penemu yang paling produktif sepanjang sejarah. Selain menemukan bola lampu, ribuan temuannya yang lain telah dipatenkan. Michael dan Thomas adalah keturunan Yahudi Israel. 5. Penemuan Komputer Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama Mesin Analytical Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang Charles Babbage adalah keturunan Yahudi Israel 6. Penemuan Android Sejarah Android bermula dari berdirinya perusahaan Android Incorporated yang didirikan oleh Andy Rubin, pendiri Danger dan kawan-kawan di Palo Alto, California pada bulan Oktober 2003 lalu Andy Ruben adalah keturunan Yahudi Israel 7. Penemuan Facebook Zara Facebook berawal dari FaceMesh ketika seorang mahasiswa Mark Zuckerberg Pada tanggal 28 Oktober 2003 ketika berada di Harvard sebagai mahasiswa tahun kedua Menurut The Harvard Crimson, situs ini mirip dengan Hot or Not yang menempatkan dua foto berdampingan pada sesuatu waktu Dan meminta pengguna memilih yang mana yang paling seksi 9. Penemuan mesin cetak Penemu mesin cetak adalah Johan Gutenberg Johan Gutenberg adalah keturunan Yahudi Israel 10. Penemuan jam Jam ditemukan oleh Peter Henlein Beliau adalah keturunan Yahudi Israel 11. Penemuan radio Radio ditemukan oleh Guglirmo Marconi Guglirmo Marconi adalah keturunan Yahudi Israel Dua penemuan televisi Televisi ditemukan oleh John Baird. John Baird adalah keturunan Yahudi Israel Tiga penemuan Wi-Fi Wi-Fi ditemukan oleh seorang ilmuwan perempuan yang bernama Hedy Lamar Beliau adalah keturunan Yahudi Israel Empat penemuan WhatsApp Whatsapp didirikan oleh Jan Keum Jan Keum adalah keturunan Yahudi Israel 15. Penemuan Instagram Instagram didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger Keduanya adalah keturunan Yahudi Israel 16. Penemuan Twitter Twitter didirikan oleh Jack Dorsey. Beliau adalah keturunan Yahudi Israel 17. Penemuan Microsoft Microsoft didirikan oleh Bill Gates. Bill Gates adalah salah satu orang terkaya di dunia. Beliau adalah keturunan Yahudi Israel. 18. Penemuan mesin tenun. Mesin tenun ditemukan oleh Sir Richard Arkwright. Beliau adalah keturunan Yahudi Israel. 19. Penemuan bom atom. Bom atom ditemukan oleh Felix Bloch. Beliau adalah keturunan Yahudi Israel. 20. Penemuan ilmu fisika Ilmu fisika ditemukan oleh Albert Einstein Dia adalah keturunan Yahudi Israel 21. Penemuan obat-obatan untuk penyakit yang mematikan Gertrud Bele Elion, Paul Ehrlich, dan Arian Big Ketiganya adalah ilmuwan yang menemukan obat-obat untuk penyakit-penyakit yang mematikan Ketiga ilmuwan tersebut adalah keturunan Yahudi Israel 22. Penemuan sistem kelistrikan arus bolak-balik atau AC Arus bolak-balik pertama kali didesain oleh ilmuwan Nikola Tesla Nikola Tesla adalah keturunan Yahudi Israel 23. Penemuan lampu lalu lintas Lampu lalu lintas ditemukan oleh Charles Edler. Dia adalah keturunan Yahudi Israel Dan masih banyak penemuan-penemuan penting lainnya yang ditemukan oleh keturunan Yahudi Israel Selain daripada itu turunan Yahudi adalah peraih Nobel terbanyak di seluruh dunia wow amazing luar biasa bukan itu dia tadi bukti bahwa Israel adalah umat pilihan Allah bagaimana pendapat kalian? letak komentar baik anda di bawah video ini dan akhir kata thanks for watching and you dadah bye bye